Nama saya Rozi, Ketua MPH Desa. Pekerjaan saya Tani. Saya ceritakan tentang kebakaran yang telah terjadi tahun-tahun yang, ter yang lalu. Desa Dompas ini apabila terjadi kebakaran, memang sulit untuk dipadamkan. Kebun-kebun masyarakat banyak yang habis dilalap api. Masyarakat banyak menangis apabila kebunnya terbakar. Di situlah masyarakat selalu kesulitan tentang air. Semenjak ada MPA ni, Alhamdulillah Kerana MPA sering petroli mengadam petroli Apabila terjadi kebakaran, mudah memudahkan cepat kami atasi Selama kami bekerja dengan sipor mengolah lahan-lahan gambut Alhamdulillah Tanpa bakar, kami mengetiakan menanam nanas Dan saya juga mencoba menanam pohon kayu meranti, gaharu, dan dan juga saya membuat embung besar untuk membiara ikan toman itu melalui kerjasama dengan Siper. Nama saya Nurwati, saya selaku ketua kelompok tani wanita mengucapkan terima kasih yang membantu desa kami. Kami mempunyai lahan nenas seluas 3 hektar. sekarang hasilnya bisa membantu perekonomian kami. Kelapa hibrida sebagian sudah ada yang berbuah. Itu juga bisa membantu perekonomian kami juga. Cara pengelolaan lahan kami menggunakan manual untuk pemulihan lahan gambut.